Halo guys, welcome back to my channel Wow, lihat Ada 1, 2, 3 Godzilla yang harus dirakit guys Oke okay guys, langsung kita mulai ya Wow, kita mulai dari yang mana ya? Dari yang tengah dulu ya guys Wow, lihat Ini ada badan mana? Oke, okay, taruh sini Sekarang kita akan pasangkan ekornya Kita akan mencari ekor dengan warna yang sama Ini dia guys Ekor Godzilla biru, oke. Okay. Warnanya sudah cocok, guys. Kita pasangkan bulan. Wow, sudah terpasang, guys. Wih, keren banget ya! Ini dia. Wow, ekornya sudah terpasang. Sekarang kita akan pasangkan kedua kakinya, guys. Oke, okay, kita cari kedua kakinya. Ini dia, guys. Kaki kiri. Harus ini, kita akan pasang kaki kanannya. Ini dia guys, kaki kanan Oke, okay, langsung nah yuk kita pasang godzilla -nya. Wow, kaki Godzilla sudah terpasang Sekarang kita akan pasang tangannya guys Oke okay. Ini mana tangannya? Ini dia Tangan kiri Dan satu lagi Tangan kanan Oke guys, tangan kiri dan kanan sudah siap Kita pasangkan Wow, sudah jadi, sudah lengkap Ini dia guys, Godzilla Wow, keren banget ya Mantap, Godzilla monster Wih, keren Kita lanjut Godzilla yang kedua Oke okay, selanjutnya Godzilla yang kedua kita ambil yang ini ya guys Wow mantap banget ini guys Wih taruh sini Oke okay, kita akan mulai dengan memasangkan ekornya dulu guys Wow ini dia ekor sang Godzilla Oke okay, kita taruh sini Selanjutnya kita akan pasangkan ekor dan badannya Wah, wow, sudah terpasang, guys. Ekor dan badannya sudah terpasang. Sekarang kita akan pasangkan kedua tangannya. Let's go. Wah, wow, ini dia, guys. Tangan kanan. Dan kita akan mencari tangan kirinya. Ini dia, guys. Tangan kirinya. Oke, okay, sekarang kita akan menyatukan gazilanya. Wow, kedua tangan sudah menyatu Sekarang kita akan memasangkan kaki Godzilla Oke, kita mulai Ini dia kaki kirinya Dan kita akan memasang kaki kanannya Satu lagi kaki kanan Oke guys, langsung saja kita pasangkan Wow, kedua kakinya sudah terpasang dan sudah jadi guys. Ini dia Godzilla 2000. Wih mantap, keren. Oke, kita lanjut Godzilla yang ketiga. Let's go. Wow, ini dia Godzilla yang ketiga. Wih mantap. Oke, kita taruh sini. Kita akan pasangkan kedua tangannya. Wow Ini dia guys Kedua tangannya Tangan kanan Dan satu lagi Tangan kirinya Ini dia Tangan kiri Oke okay, Langsung saja ya guys Kita pasangkan kedua tangannya Wow Kedua tangan sudah terpasang Langsung kita pasangkan Kedua kakinya guys Dan Ini dia Kaki kiri Dan satu lagi Ini dia Kaki kanan Oke okay guys, kita pasangkan kedua kakinya Wow, sudah jadi guys Widih, Kita tinggal memasang satu lagi ekornya Ini, ini dia guys, ekor Godzilla Oke, okay, langsung kita satukan Wow, sudah jadi guys Ini dia Godzilla Ride. mantap banget tuh ya guys, wow, Oke okay, ketiga gadzilla sudah jadi ada gadzilla A, gadzilla dan gadzilla 2000. Terima kasih sudah menonton ya guys. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa.